Apakah kamu yakin bahwa Darkness Saint kita di tangan kamu sudah lengkap? Sebuah suara acuh Acuh perlahan melayang di langit di atas Darkness Square. Namun, itu menyebabkan hati banyak orang berdebar kencang. Setelah itu, ketika orang banyak berbalik untuk melihat kedua sosok tua itu, ada jejak ketakutan tambahan di mata mereka. Kemungkinan mereka samar-samar tahu betapa menakutkannya mereka berdua. Dua tetua. Apa yang kalian berdua coba katakan? Murid Kintan sedikit menyusut pada saat ini. Dengan segera, sambil memegang sabit hitam besar yang dingin dengan tangan kecilnya yang lembut, dia bertanya dengan suara dingin, "Jangan bilang padaku bahwa menurut muskite kegelapan sein ini palsu." Kedua kakek tua perlahan mengangkat wajah tua mereka yang keriput, menatap Kintan dengan ekspresi acuh tak Acuh Mereka berkata dengan acuh tak Acuh "The darkness sein muskete memang nyata." Namun, itu tidak lengkap. Karena itu, secara teknis, kamu tidak memiliki dua benda suci agung dari istana kegelapan kita. Petik dua. Oh, dalam hal ini, aku ingin tahu mengapa itu tidak lengkap. Ketika Tuan menyerahkannya kepada aku, dia tidak pernah menyebutkan ini. King Tan tertawa dingin, lupakan kamu. Bahkan gurumu tidak tahu tentang ini. Kakek di sebelah kiri menggelengkan kepalanya dan berkata, Omong kosong. Ekspresi Kintan menjadi gelap dalam hal status. Bahkan tuanmu harus memanggil kita berdua paman perang. Kenapa mengejutkan kalau dia tidak tahu rahasia tertentu di dalam Darkness Palace? Petik 2 Kedua tetua itu menertawakan. The Darkness Saint Skite dibagi menjadi dua bagian sejak zaman kuno. Tubuh sabit dan roh sabit. Saat ini, Skite Darkness Saint di tangan kamu tidak memiliki roh sabit. Karena itu bagaimana itu dapat dianggap sebagai objek suci yang lengkap petik 2 wajah cantik Kintan menjadi sedingin es setelah mendengar ini kemudian dia berkata omong kosong meski kalian berdua berstatus tinggi di kegelapan istana aku kalian berdua masih bisa dihukum karena mempermalukan benda-benda suci petik 2 kesombongan seperti itu bahkan jika tuanmu ada di sekitar dia tidak akan berani melakukan apapun untuk kita berdua Gadis, kamu benar-benar kurang sopan santun Tidak heran begitu banyak tetua yang menentang kamu Petik dua. ekspresi kedua tetua itu tenggelam sebelum mereka tertawa Pemilik pertama dari Darkness sains Kita adalah Darkness Master Namun, objek ilahi ini mengalami kerusakan serius selama perang kuno dan Rosabit dihancurkan Akhirnya, itu mendarat di tangan penguasa istana pertama dari Istana Kegelapan Kita dia menggunakan seluruh hidupnya sebelum akhirnya menemukan cara untuk memperbaikinya. Tepat sebelum dia meninggal, dia mengorbankan dirinya dan sekali lagi menciptakan roh sabit. Hanya saat itu, si kegelapan Saints kita selesai. Petik 2 Namun, karena beberapa peristiwa yang tidak terduga, roh sabit menghilang tanpa alasan. Secara teknis, ini harus disalahkan pada tuanmu. Namun, karena fakta bahwa dia telah membuat kontribusi besar ke Darkness Palace Kami berdua tidak angkat bicara Namun demikian Kami tidak dapat membiarkan kesalahan ini berlanjut Petik 2 mencengkeram sabit kegelapan di tangannya dengan erat Sementara keinginan membunuh berkilauan jauh di dalam matanya Grand Tua Kita belum pernah mendengar hal seperti itu Ini hampir tidak meyakinkan Kedua tetua berjubah hitam menjawab dengan suara berat mereka adalah tetua dari Darkness Judgment Hall dan mereka setia kepada ketua juri. Karena itu, mereka menentang pendirian dengan Dewan Tetua. Tidak sulit untuk membuktikan bahwa Darkness Saint kita tidak lengkap. Namun, aku bertanya-tanya apakah gadis kecil itu memiliki nyali untuk mencoba. Salah satu tetua berkata dengan suara lemah, dingin yang dingin mengalir di mata Kintan Saat ini, apakah dia punya pilihan lain? Karena itu, dia mengepalkan gigi peraknya sebelum berkata, Kalau begitu, tolong katakan padaku caranya. Item yang akan digunakan untuk menilai adalah tablet Ancestral. Semua orang harus menyadari bahwa tablet leluhur memiliki aura yang ditinggalkan oleh penguasa istana pertama. Selain itu, roh kegelapan sains Kita diciptakan dari kematian Tuan Istana Pertama. Kamu dapat menggunakan darkness Saints kita untuk memotong tablet Ancestral. Jika Darkness Sains kita selesai, itu pasti akan meninggalkan bekas pada tablet Ancestral. Kalau tidak, itu akan sama sekali tidak berguna. Petik 2 Para tetua memberikan senyum acuh Acuh sebelum mereka berkata, Meskipun tindakan ini akan menyinggung leluhur kita, Aku percaya bahwa leluhur kita tidak akan menyalahkan kita karena ini semua demi istana kegelapan. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu berani mencoba? Petik 2 Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah Kintan yang berada di atas altar mereka. Semua menunggu jawabannya, ketua istana jangan jatuh karena perangkap mereka. Kedua tetua berjubah hitam dengan cepat berkata, "Kintan menutup matanya sebelum dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, 'Saat ini, apakah kita punya pilihan lain?' Kedua tetua berjubah hitam itu diam setelah kedua tetua itu muncul." Mereka tidak lagi memiliki banyak keuntungan dalam Darkness Palace. Selain itu, jika mereka menolak, itu hanya akan memberi alasan pada Dewan Tetua. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang dikatakan kakek nenek. King tiba-tiba membuka matanya, sebelum kilatan yang menentukan melintas di matanya. Tepat, dengan tangan kecilnya memegangi Darkness Saints kite Sosoknya yang lembut bergerak sebelum dia langsung muncul di depan tablet Ancestral. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan lembut sebelum sabitnya memotong ruang kosong dan menabrak batu Ancestral dengan kecepatan seperti kilat. Dentang, suara logam yang jernih muncul di alun-alun. Setelah itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berbalik untuk menatap tablet Ancestral. Mengikuti yang murid-murid mereka semua menyusut. Ini karena mereka melihat bahwa di tempat sabit mendarat, tidak ada tanda pada tablet Ancestral. Kegemparan, keributan tiba-tiba meletus di tempat ini. King Tan melompat mundur, saat dia menatap tablet leluhur yang halus dan tak tersentuh. Sedikit pucat muncul di wajahnya yang cantik. Sementara itu, dia menggigit bibirnya sementara darah mengalir dari sudut mulutnya. Gadis kecil, apa lagi yang harus kamu katakan? Kedua tetua tersenyum samar sebelum mereka berkata. King Tan menekan emosi yang melonjak dalam hatinya. Dia memutar matanya sebelum dia tenang dan berkata. Sepertinya para tetua memang mengatakan yang sebenarnya. Kegelapan Saints Kita memang tidak lengkap. Petik 2. Para tetua bersuka cita setelah mendengar ini. Namun, bahkan sebelum mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk berbicara. King Tan melanjutkan. Mulai hari ini dan seterusnya. Menemukan roh sabit akan menjadi tugas aku. Aku khawatir tuan itu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika aku tidak bisa menemukannya. Huh, gadis ini benar-benar tahu bagaimana cara memukul sementara setrika panas. Tetua pertama merasa diam-diam marah ketika dia mendengus pelan. Dia tidak berharap bahwa Kintan telah berhasil mengubah insiden ini menjadi insiden yang tidak signifikan dalam sekejap mata. Menemukan Roh sabit juga akan menjadi tugas Istana Kegelapan kita. Namun sampai sekarang, kamu belum mendapatkan dua benda suci yang besar, dan posisi Master Istana tidak dapat dianggap sebagai milik kamu. Kedua tetua memiliki ekspresi acuh tak acuh saat mereka terus maju. Mata Kintan berangsur-angsur membeku, sementara simbol kuno di antara alisnya menjadi semakin jernih. Bahkan, seluruh tempat tampaknya telah semakin gelap saat dia berkata. Gren tua-tua, apakah kalian tahu jika simbol ancestral kegelapan yang aku miliki sudah lengkap? Dia mulai mengungkapkan niat membunuh dingin yang dingin dalam kata-katanya. Terbukti, kedua kakek tua itu sudah keterlaluan dan tindakan mereka membuatnya marah. Ketika kedua tetua itu merasakan Ria Kuno bergema di langit, tubuh mereka menegang sebelum ekspresi dingin melintas di mata mereka. Kemudian, mereka berkata, Apakah kamu berencana untuk bergantung pada simbol ancestral kegelapan untuk menekan kita berdua? Simbol leluhur kegelapan adalah benda suci nyata dari penguasa istana, Grand Tua Tua. Aku menghormati kamu berdua dan itulah alasan mengapa aku secara konsisten menyerah. Namun, jika kamu berdua terus menekan, mungkin aku hanya dapat mengundang simbol leluhur kegelapan untuk membersihkan istana kami. Suara dingin King dipenuhi dengan haus darah saat menyebar. Saat ini, dia dipaksa untuk menunjukkan sisi yang lebih keras. Kedua tetua mencondongkan tubuh ke depan. Kemudian, dua aura menakutkan perlahan menyebar dari mereka dan mereka benar-benar memblokir fluktuasi dari simbol ancestral kegelapan. Suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Dan rasanya seperti perkelahian bisa pecah kapan saja. Haha. Tuanmu memang telah menemukan murid yang cukup cakap. Salah satu tetua tiba-tiba tertawa setelah suasana menegang. Kemudian matanya dengan lembut berkilauan ketika dia berkata, "Sebenarnya mungkin bagi kami untuk mendukung kamu untuk menjadi penguasa istana berikutnya. Namun, kami harap kamu dapat menyetujui satu syarat: petik dua tanpa perubahan ekspresinya, tubuh tegang, King Tan juga sedikit rileks." Kedua orang tua itu yang menolak untuk mati, sangat kuat. Oleh karena itu, dalam pertarungan sungguhan, ada kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkan keunggulan meskipun dia memiliki simbol ancestral kegelapan. Karena itu, memutuskan semua ikatan dan bertarung dengan mereka jelas merupakan pilihan terakhir. Para tetua agung, silakan berbicara. Sebuah pikiran melintas di benak kintan sebelum dia berkata dengan suara lemah. Tidak banyak. Aku memiliki cucu bela diri yang sangat menyukai kamu. Jika kamu menikah dengannya, kami berdua tidak akan keberatan jika kamu menjadi penguasa istana. Kakek itu tersenyum sebelum dia segera melambaikan tangannya. Kemudian, seorang pria tampan mengenakan pakaian hitam kemudian berjalan keluar dari dalam dewan tetua. Dengan kegembiraan di matanya, dia menatap Kintan sebelum dia dengan tulus berkata, "Kintan, kamu harus tahu betapa aku menyukaimu." Jika kamu menikahiku, leluhur kita pasti tidak akan menghentikanmu dari menjadi penguasa istana. Petik dua, Grand Elder Ini, tetua pertama tertegun melihat adegan ini, saat dia buru-buru berteriak dengan suara rendah. Kedua tetua melambaikan tangan, mata mereka berkilauan dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Seluruh darkness square turun ke dalam keheningan total. Ketika banyak orang memandang Kintan yang berada di atas altar. Lagi pula, situasinya benar-benar melebihi harapan semua orang dan tidak ada yang tahu apakah Kingtan akan menyetujui pernikahan itu demi posisi penguasa istana. Berdiri di atas altar, tangan kecil Kingtan dengan erat memegangi skite kegelapan Sein. Sementara itu, urat kecil menonjol di tangannya yang adil dan halus. Sementara sosok halusnya gemetar. Beberapa saat kemudian. Dia menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, amarah dan haus darah mengalir ke matanya. Pasukan penghakiman, di mana kamu? Sini, raungan rendah dan teratur tiba-tiba meletus dari sekitar altar. Segera, puluhan ribu sosok berpakaian hitam berdiri. Ada pengkhianat yang memaksa kepala istana untuk menyerahkan posisinya untuk merebut posisi itu untuk diri mereka sendiri. Mereka telah melanggar aturan istana. Bagaimana seharusnya mereka dihukum, petik 2, dengan kematian, seruan bersatu, yang disertai dengan niat membunuh yang mengerikan, menyebar ke seluruh alun-alun. Beraninya kamu, ekspresi kedua tetua berubah drastis, ketika mereka berdiri dan berteriak keras. Karena kalian berdua menolak untuk mundur, hari ini, aku ingin melihat apakah simbol leluhur kegelapanku dapat menghukum kalian berdua. King Tan juga menjawab dengan tangisan keras. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya sebelum cahaya hitam tiba-tiba menyapu dari dalam tubuhnya. Segera, seluruh tempat menjadi gelap gulita. Kamu gadis sial, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu batas kamu sendiri. Karena kami berdua berani menunjukkan diri kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa simbol kelamitan kegelapanmu dapat menekan kami? Kedua tetua terkekeh. Segera setelah itu, mereka berdua bergerak sebelum mereka langsung muncul di udara. Setelah itu, mereka membentuk segel aneh dengan kedua tangan mereka, sebelum dua sinar ditembakkan langsung ke tablet ancestral. Kami keturunan tidak berbakti. Kami berharap bahwa jiwa leluhur dapat menekan simbol leluhur. Petik 2. Kedua tetua berteriak serempak. Setelah itu, tablet leluhur mulai berdengung dan bergetar. Segera setelah itu, Cahaya hitam melesat ke langit. Segera, wajah cantik Kintan menjadi sedikit pucat. Ini karena dia menyadari bahwa simbol leluhur kegelapan di dalam tubuhnya sedang ditekan. Jiwa leluhur, perkembangan yang tak terduga ini mengejutkan Kintan. Baru kemudian, dia menyadari mengapa orang-orang itu hanya bergerak padanya setelah upacara penyembahan dimulai. Ternyata mereka memiliki cara untuk menggunakan jiwa leluhur dalam tablet leluhur untuk menekan simbol kegelapan leluhur. Gadis kecil, kamu ingin bertarung dengan kami berdua hanya dengan kekuatan lemahmu. Kamu benar-benar tidak tahu batasan kamu. Petik 2, kedua tetua terkekeh segera setelah mereka melihat bahwa simbol leluhur kegelapan berhasil ditekan. Kemudian, mata mereka menjadi dingin sebelum mereka menekankan jari-jari mereka ke udara. Setelah itu, dua sinar hitam cahaya dipenuhi dengan riak reinkarnasi yang intens memotong langit dan menembak ke arah Kintan dengan kecepatan seperti kilat. Terhadap serangan gabungan mereka, Kintan segera merasa terancam. Segera, dia mengepalkan giginya, mengencangkan cengkeramannya di atas Darkness Saint Skite, sebelum dia mempersiapkan diri untuk bertarung melawan mereka. Bang, namun, guntur bergema di langit tepat saat dia akan bertindak. Semua orang tercengang, sebelum mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa langit tanpa sadar telah tertutupi awan buntur yang pekat. Setelah itu, seekor naga petir, yang berukuran puluhan ribu kaki, turun dari langit dan dengan cepat menghancurkan dua sinar cahaya hitam yang berisi riak reinkarnasi. Selanjutnya, naga petir meraung di hadapannya tanpa ampun menyerbu kedua tua-tua. Kedua tetua terkejut, Laura menakutkan mereka melonjak ketika mereka segera melemparkan telapak tangan ke depan, yang bertabrakan dengan naga petir. Ledakan, percikan api turun dari segala arah, memaksa kedua tetua mundur lebih dari seratus langkah. Ekspresi mereka segera berubah ketika mereka berteriak dengan keras, siapa itu? Gemuruh, petir lain jatuh dari langit, kemudian itu mendarat di depan Kintan yang matanya sekarang penuh dengan kejutan. Setelah itu, kilat itu perlahan-lahan diaglomerasi sebelum mereka akhirnya berubah menjadi manusia, di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Lindungi tuan istana, dua tetua berjubah hitam buru-buru bergegas ke depan kintan. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka menatap sosok itu. Ratusan sosok hitam di bawah ini juga bergerak secara instan dan mengelilingi Kintan dalam prosesnya. Petir perlahan-lahan tersebar di depan mata semua orang sebelum sesosok muda kurus muncul di depan mereka. Sosok itu perlahan berbalik setelah dia muncul. Setelah itu, dia memandang Kintan, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Akhirnya, dia tersenyum lembut padanya. Kintan sedikit kaget pada saat ini, bahkan. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan cengkeramannya atas darkness Saint Kite Karena sabit itu bergetar dan jatuh ke tanah dengan Dentang yang keras Dia menatap kaget pada sosok itu Sebelum air mata mulai jatuh dari matanya yang dingin dan besar Dia dengan lembut menyingkirkan pengawalnya dan berjalan terhuyung ke depan Lalu, langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat Sementara air mata di matanya dengan kencang memancar ke depan seperti bendungan air yang pecah. Menangis. Akhirnya, dia dengan kasar melompat ke sosok kurus itu. Sementara anggota tentara penghakiman semua menatapnya dengan bingung. Dia terus menangis. Bahkan, dia memeluk sosok itu dan terus menangis dengan liar. Tangisannya, yang bisa menghancurkan hati seseorang. Dikeluarkan dari altar dan akhirnya bergema di seluruh langit di atas alun-alun. Di depannya... Dia bukan lagi penguasa istana Darkness Palace. Sebaliknya, dia akan selalu menjadi antek kecil yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di belakangnya. Ini juga mengapa dia bisa menangis dengan sembarangan di depannya. Itu karena dia tahu bahwa dia akan menanggung setiap kemarahan yang dia lemparkan, dan memikul setiap beban yang dia hadapi. Lindong menatap gadis itu, yang terisak-isak tak terkendali, sebelum hidungnya tanpa sadar menjadi berair. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk tubuh gadis itu dengan lembut Sama seperti bertahun-tahun yang lalu Dia masih pemuda yang sama di kota King Yang akan selalu melindungi gadis kecil ini Hei, jangan menangis Dengan kakak, kamu tidak akan pernah diganggu Petik 2, bersambung Lanjut ke part berikutnya ya Bab 1234 menunjukkan kekuatan lindung yang luar biasa Tangisan hati Kintan menyebar dari altar dan bergema melintasi langit di atas Darkness Square. Ini menyebabkan banyak orang terkejut, terutama para ahli dari Darkness Judgment Hall. Sejak Kintan memasuki Darkness Judgment Hall, yang mereka lihat hanyalah seorang wanita muda yang dingin dan hampir tanpa emosi. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah di tangannya yang mungil. Dalam tiga tahun yang singkat, ia telah maju dari seorang murid biasa ke posisi yang paling berwibawa. Hakim kepala dan bahkan dua wakil kepala lainnya memperlakukannya dengan penuh hormat, meskipun masih muda. Namun, setelah terbiasa melihat taktik berdarah Kintan, untuk pertama kalinya hari ini mereka menemukan bahwa dia juga memiliki sisi yang lemah padanya. Dia benar-benar kehilangan metode dan karisma yang biasa. Sebaliknya, dia benar-benar menjadi seorang gadis yang cocok dengan usianya. Kebingungan memenuhi mata para tetua dari dewan tetua ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dua tua tua di langit menatap sosok kurus dengan ekspresi gelap dan suram. Suara tangisan Kingtan terus berlanjut, seolah-olah dia ingin menangisi semua kesulitan dan keluhan yang telah dia tekan selama tiga tahun terakhir. Selanjutnya, Lindung menatap dadanya yang basah ketika gelombang ketidakberdayaan menyapu dirinya. Dia menggosok kepala gadis kecil itu dan berkata. Hei, apakah kamu masih belum cukup menangis? Kamu memang tahu bahwa kamu adalah penguasa istana saat ini di Darkness Palace. Petik 2, gadis di pelukannya terisak pelan. Saat itulah dia mengangkat mata merahnya yang besar. Dia melihat wajah yang sudah dewasa namun akrab, menggosok hidungnya yang tajam dan berkata, Kakak Lindong, aku tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi padamu. Aku benar-benar baik-baik saja. Tapi aku takut hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk dirimu sendiri. Lindong memelototinya sedikit. Matanya mengandung sedikit niat buruk. Sebagai seseorang yang tumbuh dengan dia, Kintan secara alami tahu karakternya seperti punggung tangannya. Dia langsung mengerti situasinya setelah melihat penampilan Lindong. Matanya berputar ketika ekspresi kesal muncul di wajah kecilnya. Dia memeluk Lindong dan menolak untuk membebaskannya. Ini tidak akan berhasil. Aku akan berurusan dengan kamu setelah aku menyelesaikan masalah di sini. Lindong mendengus dingin dan berkata. King Tan tampak pulih setelah mendengar ini dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan darkness Saint kita terbang ke tangannya. Segera setelah itu, dia melepaskan Lindong. Dengan mata sedingin es, dia memandangi dua tua-tua di langit yang jauh ketika dia berkata. Kakak laki-laki Lindong, Izinkan aku untuk menghabisi mereka kali ini. Ung, kata-katanya baru saja terdengar ketika tangan Lindong mencubit wajahnya dengan keras ketika dia membentak. Berdirilah. Kamu bisa melupakan berkelahi saat aku ada. Petik 2. Di bawah penghinaan seperti dari Lindong, wajah kecil Kintan segera mengerutkan kening. Ini juga menyebabkan kelopak mata para ahli dari Darkness Judgment Hall sedikit berkedut. Kemungkinan dampak adegan ini sedikit terlalu besar. Mereka sangat tangguh, kata Kintan. Kedua tua-tua ini bahkan lebih menakutkan dari tiga kepala besar gerbang Yuan. Kakakmu bahkan lebih tangguh, lindung menyeringai, dan menepuk lembut kepala Kintan. Namun, ekspresinya perlahan menjadi dingin. Tindakan sombong dari kedua tetua ini terhadap Kintan sebelumnya telah jelas disaksikan olehnya. Niat mengerikan tanpa sadar melonjak dalam hatinya ketika dia memikirkan bagaimana gadis kecil ini diperlakukan oleh mereka. Selain orang tuanya, bahkan dia tidak bisa memarahi atau menggertaknya. Hanya siapa yang dipikirkan oleh dua kabut tua malang ini. Perasaan manis membengkak di hati Kintan ketika dia melihat ekspresi Lindong. Setelah itu, dia mengangguk patuh. Boleh aku tahu siapa teman yang terampil ini? Mengapa kamu ikut campur dalam urusan istana kegelapan kita? Kedua tetua mengerutkan kening setelah melihat tindakan intim antara Lindong dan Kintan, dan menuntut dengan suara yang dalam. Lindong perlahan berbalik, ekspresinya acuh tak acuh saat dia melihat kedua tua-tua di langit. "Apakah kamu bersenang-senang menggertak orang lain sebelumnya, teman?" Ini masalah internal istana kegelapan kita. Kintan adalah adik perempuanku, pisau seperti mengintimidasi muncul di wajah Lindong. Wajah kedua tetua berubah kaku sejenak. Sebelum semakin suram, tidak terduga bahwa gadis kecil yang tampaknya sendirian ini benar-benar memiliki kakak yang sangat kuat untuk mendukungnya. Mengapa tidak ada yang menyebutkan ini sebelumnya? Para ahli wilayah Suan Utara yang tak terhitung jumlahnya di Darkness Square saling memandang. Jadi tuan istana yang baru benar-benar memiliki kakak yang sangat kuat dari penampilan yang diperlakukan oleh kedua tetua itu terhadap Kintan Kemungkinan besar kakak lelakinya ini tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat begitu saja. Bahkan jika kamu adalah kakak laki-lakinya, dia harus dimintai pertanggungjawaban kepada puluhan ribu orang di Darkness Palace sehubungan dengan masalah ini. Kata kedua tetua itu dengan dingin. Bertanggung jawab. Lindong sepertinya tertawa. Pembunuhan sepertinya mengalir keluar dari matanya seperti banjir. Seharusnya tidak ada lagi yang perlu dipertanggungjawabkan begitu aku membunuh kalian dua kentut tua, kan? Lindong jelas memahami situasi Darkness Palace saat ini. Kedua hal lama ini hanya menggunakan senioritas mereka untuk menggertak orang lain. Menyebabkan banyak anggota istana kegelapan takut berbicara. Setelah keduanya ditangani, semuanya akan diselesaikan secara alami. Ku, bocah sombong. Mengapa kamu tidak datang dan mencoba dan melihat apakah kamu benar-benar dapat menghabisi kita berdua? Petik dua. Cahaya es berkedip-kedip di mata kedua tua-tua ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka bisa merasakan bahwa akan sulit untuk berurusan dengan Lindong, mereka tidak takut padanya. Kekuatan tahap reinkarnasi mereka memungkinkan mereka untuk memandang rendah semua ahli. Mereka tidak percaya bahwa bocah kecil ini. Yang tampaknya hanya sedikit lebih tua dari Kintan benar-benar dapat menyamai mereka. Apakah begitu? Mulut Lindong menyeringai, namun keganasan memancar dari senyumnya. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di langit. Dia mengepalkan tangan dan awan guntur tiba-tiba menyatu dengan langit. Sementara itu, petir yang menakutkan berkumpul dengan gila-gilaan. Kekuatan Yuan seluruh tempat mulai berfluktuasi liar pada saat ini. Bang, setelah melihat ini. Aura dari dua tetua agung melonjak saat Yuan Power yang perkasa terbuka. Triak reinkarnasi yang pekat menyebar, menyebabkan seseorang merasakan rasa takut. Palem kegelapan yang hebat, segel tangan yang dibentuk oleh mereka berdua berubah, diikuti oleh teriakan ledakan. Keduanya menyerang bersama, tanpa batas Yuan Power berubah menjadi dua telapak tangan raksasa hitam tak tertandingi yang menghancurkan kehampaan dan dengan kasar menamparkan Lindong. Petir melintas di dalam murid lindung saat dia melompat ke depan. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dengan liar. Mereka disertai oleh kekuatan surga saat mereka menabrak dua telapak tangan raksasa kegelapan. Saat kilat melintas, energi petir liar dan keras langsung menghancurkan dua telapak tangan kegelapan raksasa. Swash Tubuh lindung berubah menjadi kilatan petir saat melesat ke depan. Tinju dilemparkan dan guntur bergemuruh. Seekor naga petir besar sepuluh kaki tiba-tiba meraung dan menembak ke depan. Perisai kegelapan. Kedua tetua berseru dengan keras. Yuan Power dengan panik mengembun di depan mereka dan berubah menjadi perisai kegelapan besar sepuluh ribu kaki. Riak reinkarnasi mengalir di permukaannya. Gemuruh, naga petir dengan kejam memukuli perisai kegelapan. Di bawah cahaya kilat yang menyilaukan. Gelombang energi yang sangat keras mengikis perisai. Dalam sepersekian detik, perisai kegelapan ditutupi oleh retakan. Dengan, ledakan, terakhir. Perisai itu benar-benar hancur berantakan. Swash! Upil kedua tetua menyusut saat perisai kegelapan meledak. Ini karena mereka melihat sosok muncul di depan mereka dengan gaya seperti hantu. Cahaya emas keunguan melesat ke langit ketika ribuan tato naga emas keunguan mengeluarkan raungan panjang yang bergema di langit. Mengaung! Cakar naga emas keunguan langsung merobek ruang, membawa bayangan raksasa saat itu dengan kejam menabrak kedua tetua agung yang ekspresinya telah berubah. Bayangan itu menelan mereka sebagai kekuatan menakutkan yang langsung mengguncang ruang itu sendiri sampai sedikit terdistorsi. Setelah itu, kedua tetua berteriak dengan keras. Kedua tangan mereka diayunkan dan riak reinkarnasi yang sangat padat berkumpul di telapak tangan mereka. Ini menyebabkan permata putih mereka seperti kilau muncul di tangan mereka. Ledakan, telapak tangan dan cakar naga menabrak satu sama lain dan badai terbentuk di langit. Semua orang kewalahan karena terkejut ketika mereka menyaksikan kedua tetua itu dipaksa mundur sejauh sepuluh ribu kaki. Keributan bumi meletus, teror melonjak dalam tatapan yang melihat ke arah Lindong. Siapa yang bisa membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar akan dapat memperoleh keuntungan yang jelas dalam situasi dua lawan satu ini? Seberapa menakutkan orang ini? Ekspresi para tetua dari Dewan Tetua secara drastis berubah ketika mereka melihat adegan ini. Kegelisahan muncul di mata mereka. Dua tetua berjubah hitam di altar juga sangat terkejut saat mereka saling memandang. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kakak lelaki istana sebenarnya sangat kuat. Wajah Kingtan dibanjiri sukacita. Sepertinya kakak laki-laki Lindung telah tumbuh jauh lebih kuat selama tiga tahun terakhir. Di langit, Lindung mengenakan ekspresi tidak simpatik saat dia melihat dua tua-tua yang telah didorong mundur. Kekuatan keduanya hanya pada tahap reinkarnasi biasa. Dalam hal kekuatan, mereka lebih rendah dari tiga kepala besar Gerbang Yuan yang telah bergabung menjadi Raja Iblis-Iblis Kosmik. Mengingat kekuatannya saat ini. Merawat mereka tidak terlalu merepotkan. Lindung mengulurkan tangannya ke arah keduanya di kejauhan dan dengan ringan menutupnya. Cah, saat tangannya ditutup, ruang di sekitar dua tetua besar segera berubah ketika empat pusaran hitam raksasa muncul entah dari mana. Berdengung, lubang hitam tiba-tiba mulai berputar ketika devouring power yang menakutkan meledak, menciptakan kekuatan sobek yang menakutkan. Bahkan ruang itu sendiri dicabik-cabik dengan paksa. Kedua orang tua juga menyadari betapa menakutkannya kekuatan merobek itu. Mereka buru-buru melepaskan kekuatan penuh mereka dan dengan panik memblokir kekuatan merobek yang menyerang. Setelah itu, wajah mereka memerah. Dengan teriakan nyaring, mereka akhirnya keluar dari penjara lubang hitam. Gemuruh. Namun, suara gemuruh muncul saat mereka keluar dari penjara lubang hitam. Cahaya yang menyilaukan tampaknya memenuhi seluruh area ketika pilar cahaya petir besar 10.000 kaki turun seperti cahaya penghakiman. Pada akhirnya, itu tanpa ampun menghantam kedua sosok dengan kecepatan kilat. Ledakan, asap hitam naik dari dua sosok hitam saat mereka jatuh dari langit. Mereka akhirnya mendarat di darkness square di depan sepasang mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Menciptakan lubang sedalam 10.000 kaki di permukaannya yang sangat keras. Dua sosok menyedihkan dengan susah payah berdiri di lubang. Tubuh mereka terhuyung-huyung saat mulut penuh darah tanpa sadar diludahkan. Para tetua dewan tetua hampir pingsan ketika mereka melihat adegan ini. Koror dengan panik naik di hati mereka. Kartu truf terkuat mereka sebenarnya dikalahkan sedemikian rupa. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.